serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada tentunya postingan foto yang sangat luar biasa ini masya Allah banget ya foto cantik Bunda Lesti saat di acara launching produk Zaskia Sungkar, X Laudia Cynthia Bella ini, masya Allah, banget. Dan kita lihat juga, persahabatan ya. selain foto Bunda Lesti, ada foto ganteng dari Papa Bilar juga. Ini keren banget, ya Papa Bilar ini di tempatnya Kak Fadli Iskandar. Ini luar biasa, suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh warga Konoha. Melihat postingan foto yang sangat keren, ganteng, dan sangat cantik, tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. diantaranya dari akun Elenis Dayuni mengatakan, "Masya Allah, gimana abang El nggak ganteng? Orang pandanya cantik dan ganteng. Wow, luar biasa banget ya memang, abang El ganteng kolaborasi." antara Lesti dan Papa Bilar ya ini sih Masya Allah kombinasi maksudnya bersahabat. kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah pasangan suami istri yang sangat merasakan cantik dan ganteng banget itulah Lesti dan Rizky Bilar kemudian bersama di simak juga ini ada potret dan tentunya momen Dimana saat Budalasi kejora di tempatnya Kak Ayu dari Masya Allah banget ya Budalasi emang tampil cantik Hingga komentar tentu tanggapan juga diberikan di postingan ini Dari aku Lilis Gusmawati 00 mengatakan Masya Allah, neng lesti manis, cantik, anggun, lembut, baik hati Semoga karir dan bisnisnya lancar dan semakin bersinar berkah Amin, Masya Allah tuh respon yang sangat positif diberikan dari Les Lovers. Berikutnya juga dari akun Merpuah 1959 mengatakan, "Sekarang Bunda Leslie makin cantik karena hatinya bahagia punya suami ganteng, baik hati, bertanggung jawab, penuh kasih sayang, apalagi sudah ada Abang L yang lucu, pintar, ganteng dan gemesin. Lengkaplah kebahagiaan Leslie. Semoga rumah tangganya langgeng." dan bahagia selamanya Amin ya robbalmin Masya Allah banget komentar-komentar positif nih per ya selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita selanjutnya ada info penting juga dari dangdut Akademi Indosiar kembali diingatkan warga konoha jangan lupa malam hari ini bakal ada kejutan di da 5 top 24 grup 1 show untuk Tentunya peserta yang akan tampil di antaranya ada Ebi Bima, ada Muji Barito Kuala, ada Wiranti Gorontalo, dan Lingling Wajo. Itulah untuk peserta yang akan tampil malam hari ini dan kita lihat pengisi acara di malam hari ini dimulai dari juri. Yang akan bertugas, yang pertama ada Dewi Persik. Lesti Kejora, Soima, Fildan, Diana Putri sebagai fashion guru Itulah untuk Dewan juri yang akan tampil, yang akan hadir malam hari ini DDA5 top 24 Untuk host yang akan bertugas Di antaranya ada Lady Rara, Rizky Bilar, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu dan untuk bintang tamu spesial persahabat, ya, ada intan tiktok nih. wow, ternyata selain Lesnar yang tampil sebagai kejutan di malam hari ini persahabat, ya, ternyata ada intan tiktok juga yang akan tampil malam hari ini untuk memberikan kejutan spesial di acara dangdut Academy 5 kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Wih, malam ini panggung The Academy 5 kedatangan bintang tamu spesial nih Ada intang lembata yang bakal ikut meriahin acara nanti malam ya Besti Keseruan apa yang akan terjadi nanti malam? Jangan lupa saksikan konser show grup 1 top 24 The Academy 5 malam ini Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar atau Video.com Jangan lupa jam 8 malam ini, dia ya, bukan setengah 9 Lebih awal jam 8 malam akan mulai acara yang paling ditunggu, yang paling dinantikan oleh warga konoha karena Lesnar akan tampil malam hari ini di Indosiar. Kemudian disimak juga persahabat di postingan abang L. Ini ada himbauan juga untuk warga konoha semuanya, perhatikan kalimat yang diposting. Untuk siapapun kamu. Enggak usah terlalu memperdulikan penilaian orang ini dan itu. Kamu begini dan begitu, kalau kita hidup cuma ngurusin penilaian orang terhadap kita, terus kapan kita akan menikmati hidup kita? Selama segala sesuatu yang kamu lakukan, tidak merugikan orang lain, dan yang diberikan bukan sehat kebaikan, maka lakukanlah, terserah orang mau bilang apa, Allah lebih tahu niat kita di Maya 77 ini kata-kata yang sangat luar biasa persahabat Best. mudah-mudahan kita semua selalu positif selalu dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kemudian juga bersama di postingan popot Bilar tadi sorry persahabatnya mengunggah sebuah postingan foto ini keren banget persahabat wih Rizky Bilar tuh lagi main sepak bola ini keren banget perselabat ya pokoknya, sehat-sehat terus untuk leslar, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Dan untuk malam hari ini mudah-mudahan lancar acaranya, dan semoga idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, nih, hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Lesla tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.